Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan bin Abil Hasan al Basri, lahir di kota Madinah pada tahun 21 hijriah atau 642 masehi. Ia adalah putra dari seorang budak yang ditangkap di Maysan. Kemudian menjadi klien dari sekretaris Nabi Muhammad yakni Zaid bin Thabit Karena dibesarkan di Basrah Ia bisa bertemu dengan banyak sahabat Nabi Antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang turut dalam perang badar Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh yang paling terkemuka pada zamannya, dan ia termasyhur karena kesalahannya yang teguh, dan secara belak-belakan membenci sikap kalangan atas yang berpoya-poya. Di dalam biografi sufi, ia dimuliakan sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, atau 728 Masehi. Kisah Hasan dari Basrah dan si penyembah api. Hasan mempunyai tetangga yang bernama Simon, seorang penyembah api. Suatu hari Simon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba Sahabat-sahabat meminta agar Hasan sudi mengunjunginya Akhirnya Hasan pun pergi mendapatkan Simon yang terbaring di atas tempat tidur Dan badannya telah kelam karena api dan asap Takutlah kepada Allah, Hasan menasehatinya Engkau telah menyanyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap ada tiga hal yang telah mencegahku untuk menjadi seorang muslim, jawab simon. Yang pertama adalah kenyataan bahwa walaupun kalian mengatakan membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar harta kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah sesuatu kenyataan yang harus dihadapi namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat. Namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridainya. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui jawab Hasan jika orang-orang Muslim berbuat seperti yang engkau katakan apa pulakah yang hendak engkau katakan Mereka mengakui keesaan Allah Sedang engkau menyembah api selama 70 tahun Dan aku tak pernah berbuat seperti itu Jika kita sama-sama terseret ke dalam neraka Api neraka akan membakar dirimu dan diriku Tetapi jika diizinkan Allah Api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku Hal ini adalah karena api diciptakan Allah Dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya Walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun Marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api Agar engkau dapat menyaksikan sendiri Betapa api itu sesungguhnya tak berdaya dan betapa Allah itu maha kuasa Setelah berkata demikian Hasan memasukkan tangannya ke dalam api Namun sedikit pun Ia tidak cedera Atau terbakar Menyaksikan hal ini Simon terheran-heran Fajar pengetahuan terlihat olehnya Selama 70 tahun Aku telah menyembah api Simon mengeluh. Kini hanya dengan satu atau dua helaan napas saja yang tersisa Apakah yang harus kulakukan? Jadilah seorang muslim, jawab Hasan Jika engkau memberiku sebuah jaminan tertulis Bahwa Allah tidak akan menghukum diriku, kata Simon Barulah aku menjadi muslim Tanpa jaminan itu, aku tidak sudi memeluk agama Islam Hasan segera membuat surat jaminan Kini susulah orang-orang yang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas surat jaminan tersebut Simon mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim kepada Hasan Kepada Hasan juga ia sampaikan wasiatnya yang terakhir Setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim setelah berwasiat demikian ia mengucapkan dua kalimah syahadat dan menghembuskan nafasnya yang terakhir mereka memandikan mayat simon mensolatkannya dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Malam harinya Hasan pergi tidur sambil merenungi, apakah yang telah dilakukannya itu? Bagaimana aku dapat menolong seseorang yang sedang tenggelam, sedang aku sendiri dalam keadaan yang serupa? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku, tetapi mengapa aku berani memastikan Apa yang akan dilakukan oleh Allah Dengan pikiran-pikiran seperti ini Hasan terlena Ia bermimpi bertemu dengan Simon Wajah Simon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita Di kepalanya terlihat sebuah mahkota Ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surga Bagaimana keadaanmu Simon? Tanya Hasan kepadanya Mengapakah engkau bertanya padahal engkau menyaksikan sendiri? Jawab Simon Allah yang mah besar dengan segala kemurahannya Telah menghampirkan diriku kepadanya Dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku Karunia yang dilimpahkannya kepadaku Melebihi segala kata-kata Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan Terimalah kembali surat jaminan ini Karena aku tidak memerlukannya lagi Ketika Hasan terbangun ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya Ya Allah, Hasan berseru Aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan Adalah tanpa sebab Kecuali karena kemurahanmu semata Siapa yang akan tersesat di pintumu engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api 70 tahun lamanya untuk menghampirimu semata-mata karena sebuah ucapan. Betapakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun. Sumber kisah ini diambil dari kitab Tadkiratul Aulia warisan para Aulia terjemahan karya Fariduddin Attar. Demikian kisah Hasan Al-Basri dan tetangganya Simon si penyembah api. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan hikmah serta pelajaran yang baik untuk kita semuanya. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Pada saluran yang sama Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh